oke okay, pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi hasil rekam dari OBS studio yang tidak memunculkan suara ya jadi saat kalian main itu ada suaranya dan saat kalian buka filenya itu kok gak ada suaranya atau mungkin saat kalian edit itu di track audionya tuh kayak cuman data doang gitu dan itu jujur kalau kayak gitu bisa ngeselin banget sih karena kalian masih harus record ulang gitu ya dan ya kalau misalnya kalian udah punya uh, audio mixer seperti ini gitu ya dan itu kalian ada masalah pada outputnya dan udah kalian masuk mungkin juga outputnya sebenarnya dan mungkin kalian bisa klik yang merah itu gitu ya biar muncul gitu ya untuk yang ijo ijonya gitu dan sebenarnya kalian untuk cara mengatasinya kalian harus memasukkan output kalian bisa klik di yang uh, kosong ini atau mungkin yang atas bisa nggak bisa ya jadi kalian klik yang kosong ini klik kanan add lalu kalian Uh, bisa klik yang audio output capture atau mungkin yang lambang tambah itu yang di bawah juga bisa dan output ini adalah uh, yang device yang akan mengeluarkan audio kalian gitu ya jadi misalnya kayak elgato gitu ya atau mungkin kayak speaker kalian itu adalah output gitu dan tinggal kalian klik aja dan kalau kalian mau bikin baru silahkan gitu atau mungkin kalian mau tambah namanya dulu silahkan karena di sini saya sudah ada jadi saya cancel saja dan setelah kalian masukkan gitu jadi ya kalian bisa uh, klik double klik gitu ya atau mungkin kalian klik kanan bisa nggak nggak bisa ya, udah klik kanan. Jadi kalian harus double klik kalau nggak ada. Ya, benar, double klik. Kalian bisa ganti device yang uh, kalian akan gunakan sebagai output kalian, gitu ya. Dan di sini kalian bisa uh, klik, gitu ya. Dan jangan kalian pilih yang default saya saranin. Karena kalau yang di default itu nggak semua device itu biasanya uh, menggunakan uh, speaker output, gitu ya. Dan di sini kalian bisa pilih yang speaker dan jangan yang ada S-nya, pak ya. Mungkin ini nggak tahu salah nggak tahu benar juga. Uh, kalau yang nggak ada S-nya ini adalah speaker dari output atau mungkin shortcut dari laptop kalian gitu jadi kalian pastiin aja yang speaker jangan yang speakers, jadi jangan yang ada S nya gitu dan uh, di sini saya menggunakan Realtek juga nggak tahu juga kalau kalian nggak pakai Realtek atau mungkin laptop kalian atau PC kalian nggak pakai Realtek dan uh, untuk yang C2 apa itu itu adalah uh, untuk monitor saya gitu ya dan untuk yang apa nih steam steam stream apapun itu dan itu saya juga nggak tahu dan ya kalian pakai aja yang speaker kalian cukup kalian klik aja kayak gitu Nah, tapi tergantung juga dari laptop kalian apakah menggunakan Galtech atau enggak ya. Kalau bukan Galtech ya kalian tinggal cari aja yang mungkin yang enggak ada S-nya gitu. Nah, setelah itu kalian cukup klik oke OK, dan nanti akan muncul di mixer ke kalian gitu ya. Nanti yang lambang merah ini kalau merah tinggal kalian klik aja. Tinggal kalian klik dan nanti setelah diklik, nanti yang ijo-ijonya bakal uh, muncul. Dan kalau yang ijo-ijonya udah muncul ini berarti speakernya udah bisa uh, kalian uh, dengerin dan bisa kalian rekam di OBS Studio kalian. Dan sedikit tips saya dari saya Kalau misalnya kalian mau bikin video Youtube Atau mau rekam video Youtube Saya saranin kalian Kayak semacam uh, record dulu Klip 5 atau 10 detik Dan kalian pastiin semuanya bener Dan semuanya uh, tidak bermasalah gitu ya Kayak misalnya micnya Kayak misalnya audio dan sebagainya Karena kadang-kadang saya kalau uh, rekam video Itu gak pernah dicek kayak gitu Dan setelah saya udah bikin 10 video gitu ya Dan saya udah ngomong sampai berbusa Ternyata audionya hancur pak ya Dan ya udah berarti harus didubbing kayak video ini Ini didubbing nih Jujur kesal gitu saya <laughs> Cuma deh ya udahlah gitu ya nggak apa apa dan ya saya harap kalau kalian mau bikin video saya saranin kalian ngecek dulu gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih cukup simple banget untuk caranya dan uh, di sini kalian sebelum uh, masukin ke OBS-nya saya saranin kalian menggunakan uh, software dari bawaan Elgato-nya dulu apakah VKey Utility atau HD uh, Utility kalian bisa buka aja kayak gitu dan kalian tungguin dan uh, di sini kalian bisa uh, mengecek gitu ya dengan uh, ke setting lambang gear atau apapun kalian bisa ngecek ke device dan nanti di sini akan muncul yang namanya itu HDMI audionya kalian bisa ganti antara ke analog atau HDMI dan kalian harus pilih yang HDMI gitu ya. Karena kalau yang analog ya kayak misalnya di sini gitu ya di sini ada ada suaranya nih gitu ya. Dan uh, karena saya sedang buka juga di OBS jadi tidak bisa dibuka gitu. Di OBS ada suaranya dan uh, di 4 Capture Retility-nya ini harus kalian pilih sebagai HDMI out gitu ya. Jadi untuk inputnya itu adalah HDMI. Pokoknya yang ada tulisan HDMI or something lah gitu ya. Jangan yang analog. Karena yang kalau analog ya itu nggak akan bisa gitu ya untuk uh, mengeluarkan suaranya gitu. Dan ini ya, kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.